Nah, monggo akan bagaimana. Nah, kalau kita ngomong Nabi Dholim, nanti kita harus pertama konsepnya adalah eh, pertama yang akan menjadi dasar adalah komunikasi. Tadi silaturahmi kayak sama dengan pencak silat. Ketika dulu, ketika belum Islam, belum datang, dia masih pencak. Tapi begitu para wali mulai terlibat di situ, maka dia menjadi pencak silat karena silat dari kata sila. Jadi, Silat itu, pencak itu sebenarnya bukan urusan kamu mengalahkan orang lain, tapi urusannya adalah menemukan, mencari, menemukan, meneliti segala sesuatu yang memungkinkan anda tidak pernah tidak tersambung kasih sayangnya dengan orang lain. Makanya kemudian disebut bela diri, bukan serang, bukan serang orang. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, eh, saya juga bukan ahli pencak, bukan ahli silat juga. Cuman saya bikin, pernah bikin teori-teori macam-macam mengenai pendekar, mengenai sekalanya Itu kan cuman, ya itu karena saya tidak punya kerjaan aja Termasuk ini tadi loh, musik tadi loh, aku senang banget Sampu, Dari lagu-lagu yang Paul McCartney nengireng ya Lari di Paul McCartney mah ya, nanti Pauli mah ya ya, ul, ini ule. Sampai ke gundul pacul Dan tadi saya ketawa sendiri waktu gundul pacul Kan endingnya apa? Kalau itu kan itu kan manajemen politik Anda kalau masih kecil Anda boleh kembelengan semaunya Karena Anda masih gundul Terus gundul itu dicari rimanya dicari, bukan Dicari semiotikanya dengan pacul Gundul pacul itu artinya anak kecil yang masih gundul Umbelen itu main-main gak apa-apa Tapi kalau anda sudah nyunggi wakul Tidak boleh kemelengan Nyunggi wakul itu artinya anda menyangga amanat Apalagi amanat itu anda sendiri yang minta Apa itu presiden, apa itu Anggota DPR atau bupati atau lurah Atau apapun saja Termasuk kepala rumah tangga Kalau anda sudah nyunggi wakul Berarti anda meletakkan Pemilik bakul itu di atas kepala anda Nyunggi itu begini tidak boleh ngempit-ngempit wakul tidak boleh nyangking-nyangking wakul tidak boleh. boleh gendong apa mikul-mikul enggak boleh yang ada itu dia jadi di, bakulnya rakyat Indonesia itu di atas kepalanya presiden bertanya kepada bakulnya saja dia harus yang apalagi kepada pemilik bakul, yaitu rakyat. Nah, bakul itu bisa BUMN, bisa apapun saja, segala alat yang merupakan apa namanya, pranata atau tata kelola dari yang akan menjadi kesejahteraan rakyat. Kalau Anda sudah nyunggi bakul tapi Anda gembelengan, Anda play on, apa ya? Play around, Anda cuma dolanan, cengengesan, petigasan. Pencilaan, petakilan maka efeknya adalah wakil di bank dan yang latar. Ini kan, ini kan puncak dari kehancuran yang pernah kita bayangkan sejak berabad-abad yang lalu, pokoknya jangan sampai satu melintang Sekarang ini saya ketawa sendiri, enggak apa-apa, kan? Lalu, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, eh yang beriman ya dicodoh lu ya sih ya apa-apa waktu ini ya apa-apa waktu ini dari PTKB dulu tahun 70an kita sudah punya teori pembusukan wah ini menjelang pembusukan ini Soeharto sudah sampai ke puncak diktatorismenya Bu Hukano kemana juga sudah tidak mulus saya nomor satu Bung Karno diecek-ecek tahun 70an awal sebaik diktator yang gagal kemudian Pak Harto juga mulai Lupa diri setelah dia membubarkan uh, sejumlah partai-partai Islam. Kemudian kita bilang ini akan sampai ke puncak pembusukan. Ternyata sampai 32 tahun tidak busuk-busuk. Reformasi makin busuk-makin busuk tapi tidak pernah sampai ke puncak kebusukan. Sampai hari ini tidak ada puncak kebusukan. Bahkan sekarang orang bergembira ria dengan mal mol dengan kemewahan-kemewahan, dengan segala macam. Kenapa kok tidak ada puncak kebusukan? Karena kita sudah jadi pelatung. Karena kita sudah menjadi uget-uget. Jiwa kita ini sudah jiwa uget-uget, jiwa set. Jadi kita ini bangkai, kita bisa hidup di dalam bangkai. Anda lihat semua komunikasi sosial yang terjadi. Kita sudah bisa hidup di dalam bangkai. Bahkan kita punya cita-cita untuk membangkaikan orang lain bahkan kita senang sekali kalau kalau ada orang lain hancur. Satu-satunya konsentrasi Pilpres adalah bagaimana supaya musuh saya hancur. Itulah masyarakat, itulah jiwa uget-uget. Itulah mental set. Itulah kepribadian belatung. Dan kita tidak mau terlibat di dalam perbelatungan nasional. Maka kita nyanyi-nyanyi di sini, Kita bahagia satu sama lain Karena toh nanti di akhirat Nggak ditanya mengenai Republik Indonesia Kita hanya ditanya mengenai anak istri kita Gitu ya <tif> Lu apakah tidak tanggung jawab kepada Indonesia Jari Sopo nggak tanggung jawab saya Tidak nambahin masalah Anak-anak gajah tidak nambahin masalah kan Sudah lu, lu, lu, lumayan toh Nggak nambahin masalah Bahkan menolong banyak orang Sekitarnya di kantornya, di kampungnya dengan kebijaksanaan, dengan kematangan, dengan keseimbangan oh, Kita juga tidak dibayar untuk, me, me, untuk melakukan apa-apa Kecuali pekerjaan kita masing-masing yang kecil-kecil dan rendah itu Kita juga tidak mendapat amanat apa-apa Saya termasuk juga tidak punya amanat apa-apa Jadi saya juga, ya saya, saya bukan siapa-siapa Jadi teman-teman sekalian Wakul ngelimpang, tidak ada masalah Wom um, mari bosok itu gak masalah. Apa sebabnya lagi ini satu Satya jure dalam dalam kebusukan tuh bisa hidup dan kita ini sudah berada di dalam tingkat di mana kita bisa hidup dalam kebusukan. Karena kita sudah tidak tahu yang busuk yang mana yang tidak yang mana. Kita sudah kehilangan wacana yang jelas mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana mulia, mana hina, kita sudah nggak jelas. Saya ingin Anda jangan meletakkan saya sebagai edisi edisiora cetok kesekian Jadi saya tidak mau jadi tidak cetok kepada Anda Jadi Anda juga jangan, Anda juga harus mengkritisi saya Anda harus Waspada kepada saya Jadi saya sebenarnya Pengen nulis judulnya waspada terhadap MH. Dulu di KC sekarang 10 tahunnya lalu sudah ada judul bunuh MH. Ya tah, inget ya bunuh MH dan saya senang sekali. Bunuh MH itu artinya jangan saya menjadi kanker di dalam hidupmu. Jangan jadi daging tumbuh, tapi harus jadi daging yang bersilaturahmi dengan daging sejati. Di dalam tubuhmu dengan darahmu harus kompatibel. Apapun yang datang dari saya harus menjadi bagian yang positif dari diri anda Begitu negatif anda buang Makanya selalu dalam dilamanya kita tekankan bahwa yang penting bukan apa yang saya omongkan Tapi kemampuan anda untuk mengelola apa yang sampai kepada anda itu Menjadi sebuah manfaat baru, sebuah kreativitas baru, sebuah produksi baru bagi kehidupan yang berubah